Di dalam maupun di luar negeri, eh, kami sekarang berada di eh, depan Mabes polri dengan tujuan untuk memberikan pemberitahuan aksi pada tanggal 10 Agustus 2022. Eh, mungkin semuanya banyak bertanya, kenapa sih ada emak-emak di antara buruh? Ini adalah bukan aksi buruh saja, dari sejuta buruh ada emak-emak di sana dan ini adalah kepentingan kita semua. Dari buruh itu pun ada... Eh, Suami-suami kami, ada anak-anak kita, ada saudara-saudara kita, dan itu kita harus dukung. Dengan apa? Dengan coba membersamai mereka, kita ikut turun ke jalan, mencoba membersamai mereka untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Karena di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu ada kepentingan yang ber, uh, yang menyentuh kehidupan rumah tangga kita. Jadi untuk semuanya jangan pernah ragu, jangan pernah sangsi untuk ikut turun ke jalan pada tanggal 10 Agustus 2022. Siapapun itu, jangan pernah merasa sanksi, jangan merasa takut. Kita sudah memberikan surat pemberitahuan ini ke Mabos. Dan berikutnya nanti kita akan uh, ke Koda, insya Allah. Jadi pada tanggal 10 adalah gerakan aksi sah. Itu saja uh, dari saya dan kemudian. Okay. Uh, aku boleh tambahkan ya. Jadi ayo kepada para mak-mak semuanya. Kita berjuang besok tanggal 10 Agustus untuk anak-anak kita dan juga untuk kedaulatan rakyat. Ingat, kedaulatan di, ra di tangan rakyat. rakyat. Kita berjuang untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit, bergerak, tangkapkan tirani Indonesia. Lawan lawan, lawan, lawan, lawan. Ayo kita bergerak bersama. Jangan pedulikan apapun, entah anda, rakyat. Entah Anda emak-emak, entah Anda mahasiswa Apalagi buruh, kita harus bergerak bersama Karena ini adalah uh, PR kita Harus dibersamai dan kepentingan bersama Bukan hanya kepentingan Yuk, rakyat kepentingan rakyat harus kita bersamai Saatnya rakyat bergerak, Saat okay. bergerak. Sampai ketemu tanggal 10, -10, Agustus. 10, 10 Agustus Jangan lupa Nah, itulah tadi kawan Terkait masalah adanya undangan untuk aksi tanggal 10 Agustus Yaitu ada di sini undang apa, aksi buruh ya Ternyata ini banyak juga yang turun Karena terkait masalah undang-undang omnibus law Nah saya juga berpikir undang-undang omnibus law ini Ya harus dievaluasi harus dievaluasi seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah kalau saran saya adalah membuat sebuah sistem dalam bentuk perundang-undangan yaitu bagaimana cara melibatkan rakyat sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam dalam menciptakan dan membangun pabrik-pabrik skala nasional nah ini kawan kita doakan semoga yang terus berjuang ini untuk menyuarakan hati nurani rakyat. Demi untuk kesejahteraan rakyat. Dan demi untuk seluruh bangsa Indonesia. Doakan semoga ini didengar pemerintah. Ya aksi-aksi ini. Dan bagi yang sudah, tidak senang dengan aksi seperti ini. Mungkin karena sudah mapan. Mungkin karena sudah berkelimpahan harta. Maka saya juga meminta. Tidak perlu ya menghina mereka yang terus berjuang. Bersyukurlah kalian yang sudah mapang, yang sudah berkecukupan. Ya, bagaimana kalau sadaraku mengalami hal yang sama dengan guru, mengalami dengan hal yang sama dengan rakyat Indonesia yang kehidupan ekonominya masih rendah? Itu yang kita pikirkan, kawan. Nah, ini semua, ya, undang-undang Law ini dirasakan, ya, dirasakan. Eh, banyak yang tidak memihak kepada rakyat dalam aturan aturannya. Nah di sini juga para wakil rakyat, rakyat harusnya tampil, ya harusnya tampil. Nah demikian kawan bagikan videonya hidup buruk, hidup komma emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, endgari harga mati.